Wah! Wow. Halo! Oi, gila-gila lagi gila. lagi ini treknya keren pisan, sini. Hari ini kita uh, adventure ke Burangrang Cirata via Panglejar, Pasaran Panglejar, Pajar, bareng Atio. Dimulai dari jam 10, sekarang udah jam setengah lima ya. Mantap pokoknya. Treknya lewat Jumanjaep, terus mainlah. Tadi banyak uh, yang crash, banyak yang uh, fail dan lain-lain. Oke, okay. saksikan dulu uh, video clip berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasi ya, biar selalu update dengan video dari kita. Oke, okay. terima kasih selamat menonton sekarang di buratah uh, ya bersama Atio Atio. Di ruang mana? oh iya, benar -benar. 15, ya. udah ada kita, boy lihat-lihat ini 15, ya? belum, tadi siapa? belum masih ada yang cewek Pak oh, si Pak Ade juga Pak Ade ah <laughs> We're done! Oh Woohoo! lagi lagi lagi lagi lah tipis ya. apa apa apa apa atau lanjut aja Ayo masuk sih naik entah Wah, puncak dano ya. Sukawana. Switchback Sukawana. Hah? Salah salah. Lor. Terus terus. Tahan, tahan. <laughs> oh. Terus. terus. Ya iya rusak york, so. ya sih, sok. Iye mah no track ieu mah lain single track. Cukup Ayo lah. Gua udah langsung belok ya tau masih recording Ini mana jalan mana rumput eh kelihatan deh. Wow, ngepres <SILENGALAN> kanan? Hmm. Tapi. <SILENGALAN> selamat <tuh> wow masya Allah video nya enak <tuh> beneran berisik belakang Bagiin lah kon. Hei. Wow. Aduh. Bagi For oh, this candy. <laughs> Selamat kanan <tuk> hah makadam <tuk tangan> Kada ayo Kada yuk? Hey, hey. Mana yuk? Hey, hey, <laughs> So, ente Rekam Perkawanan, toh? Aduh. Yo guys, kita lanjut kita tadi udah makan-makan istirahat -makan dulu. Dan ini katanya udah enggak sabar lagi pengen gobaran, guys, guys. Gemes. Let's go. Ya. Let's go. Let's go. Masakian terus. Yo. Yo. 一副门 langsung, oh wow, uh, mana udah bisa ngelompat gitu, gitu Ron? enak pak ek, mana? nggak lewat sini kan lurus malurus. Oh okay. trek baru ya, kapal khusus jalur gos mantap, switchback. Ayo, gasan. <laughs> Kasar di berik, oi. Wah lah, keren, kalah oh kalau nggak tamanya turun aja cukup, ya naik mungkin ada gitu kontrol speed dulu di awal coba dulu, dong berhenti, dong si Emron berhenti kak <tik> <Aragok. tik> ah. <tik> <Burak -burak. tik> bisa bisa lurus aduh Main terus gila dan Oh, pedal no pedaling, no imron, ah. Terus. hai, I'm born.